Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas pelajaran ketujuh dengan judul "Beriman kepada Malaikat Allah: Subtema Mengenal Nama-Nama Malaikat dan Tugasnya". Setelah mempelajari materi-materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat Allah. Sekarang mari perhatikan malaikat dan tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Di antaranya adalah Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia sehingga manusia tersebut diangkat menjadi nabi. Dua Malaikat Mikail Tugasnya menyampaikan rizki. Semua rizki baik yang ada di bumi dan di langit disampaikan oleh malaikat Mikail. 3. Malaikat Isrofil Tugasnya meniup sangkakala. Sangka kala. adalah sejenis trompet besar yang akan ditiup malaikat Isrofil ketika hari kiamat telah tiba. Malaikat Isrofil akan turun ke bumi dan berdiri di batu suci di Jerusalem. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala setelah mendapatkan perintah Allah Subhanahu Tiupan terompet malaikat Israfil ini akan langsung didengar oleh seluruh makhluk di dunia. Tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil akan mengejutkan seluruh makhluk dan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkannya mereka di padang maksyar 4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa setiap manusia akan menemui kematiannya bersiaplah setiap saat kita tidak tahu kapan malaikat Izrail datang kepada kita yang kelima adalah malaikat Munkar dan keenam adalah malaikat Nakir Keduanya bertugas untuk bertanya di alam kubur. Di antara pertanyaannya adalah siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dan nanti yang akan menjawab bukanlah mulut kita, tapi anggota tubuh kita tergantung amalan di dunia. Yang ketujuh adalah malaikat rokib. Tugasnya mencatat amal baik dan yang kedelapan adalah malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Amal kita tercatat semuanya oleh dua malaikat ini untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah jika kita masuk neraka maka akan ada malaikat kesembilan yaitu malaikat malik. Malaikat malik akan mencari dan menyeret orang-orang yang berdosa ke dalam neraka jahanam lalu menyiksanya dengan kejam. Dan jika kita masuk surga, kita akan bertemu malaikat ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan memanggil dan memperlakukan para penghuni surga dengan lemah lembut sebagai balasan bagi orang yang beriman. Di dalam surga, kita dapat meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua permintaan kita Nah itulah anak-anak nama-nama malaikat dan tugasnya Rasulullah wa alaihi Wasallam bersabda Aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang para malaikat pemikul Orsi Sesungguhnya satu malaikat jarak antara daun telinga sampai ke bahunya sejauh perjalanan 700 tahun Hadis Riwayat Abu Dawud Sikapku Mari baca bersama-sama ya Aku bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya alamin Materi video pembelajaran yang sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menyebutkan nama malaikat dan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum